serta klik tombol notifikasinya prosahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah prosahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita ke kabar pertama di sini ada sebuah unggahan momen spesial banget ya dari kakak bilar nih yang mana ini momen semalam menerima bareng keluarga ya tentu di sini ada tingkah laku kocak dari kakak bilar bersama bang Aril nih ya duduk <guluh> pakai baju ke meja putih di match yang sangat luar biasa membuat terpesona para fans persahabatia ya. akan selain terbaik untuk kakak Bilar mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan persahabat ya Tentu kita selalu dukung, selalu doakan yang terbaik untuk Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Dan kita lihat persahabat ya, unggahan ini jadi post kembali oleh akun Dety Kurni Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Beli kalung yuk guys biar kuat melihat yang pakai kemeja putih, canda ya Dede, emak suka hilap <laughs> Cute banget di Persahabat ya caption yang dituliskan. Mudah-mudahan tentunya Dede Lesti dan kakak bila selalu banyak orang yang mendoakan yang support Persahabatnya yang sayang juga kepada mereka berdua. Amin. Iya, robel amin. Dan selanjutnya kita lihat juga Persahabat ada unggahan terbaru dari Dede Lesti di akun Instagram pribadinya. Mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan bareng kedua orang tua tercinta nih Ada mamah dan ayah Masya Allah luar biasa kebahagiaan Kebanggaan yang kita rasakan juga persahabat ya, Melihat tentunya hubungan yang sangat harmonis dari Dede LSD dengan kedua orang tua tercinta Dan ada kalimat caption yang sangat luar biasa juga dituliskan Sehat dan panjangkan umurnya ya Allah. Selama hidup saya tidak pernah mendengar keluh kesah dari sosok mereka. Mereka yang selalu sabar dan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kasih. Pak Mahnuhan atas semua pengalaman dan dirikan yang masya Allah. Tentunya kita juga luar biasa melihatnya. Tentu bersahabat, ya didikan dari sang ayah dan ibunda. Mampu tentunya membuat Dedek Lesti menjadi seorang bintang yang selalu dikenal dengan sosok kesederhanaannya luar biasa. Mudah-mudahan, tentunya Dedek Lesti selalu bahagia dan selalu sukses. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan kita lihat juga, persahabat ya, dalam postingan Dedek Lesti banyak sekali tanggapan yang sangat positif diberikan. Dari akun El Bilar mengatakan amin, sehat-sehat ya sayang Lesti Kejora, semoga dijauhkan dari orang-orang yang berpemurah baik dengan dedek, bahagia selalu dengan suami tercinta. Masya Allah, positif banget ya respon dari para fans, keluarga bahagia juga nih kata Rosales24 lah, mudah-mudahan berbahagia selalu untuk keluarga Lesti dan Bilar. Dan keunggah berikutnya juga kita melihat persahabat tidak kabar baik dari Pak Chandra Putra Negara nih Di akun Instagram pribadinya satu jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan bersama pengantin baru di persahabat Yang lastin dan bilar masya Allah Tentunya ini tadi siang makan bareng nih di rumah kakak bilar Lalu ada sebuah kalimat kapsen juga dituliskan Makan siang di rumah Lesla love Lovers Indonesia Masya Allah Lesla love Lovers Indonesia tuh <laughs> Siang ini minjam bincang, bincang sama Rizky Bilar lesti Kejorak, Pasca, Resepsi Ada yang tahu kita lagi ngomongin apa kalau duduk bertiga Salam hebat luar biasa Ini suatu kebanggaan dan kabar bahagia Alhamdulillah persahabat ya Tentunya mentor yang baik Mudah-mudahan kolaborasinya selalu membawa berkah dan selalu membawa kebahagiaan Persahabat ya, untuk Leslar Dan kita lihat dalam postingan ini Banyak tanggapan juga yang sangat positif Dari para fans ya Yakni dari akun Korean underscore Leslar Mengatakan Mentor hebat ini mah Suka nonton video Bapak Tapino Action Tuh. Tuh Selanjutnya komentar lain diberikan Dari akun Cindy Chai Mengatakan mantap jiwa Mana suaranya Leslar Lovers Tuh Lestal Lovers persahabat, ya, Tetap kompak dan total solid tentunya Untuk selalu mendukung Idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga Para sahabat ada ungan spesial Yang mana tentunya unggahan ini Diunggah oleh akun Reina Melia Putri and Mengunggah sebuah Postingan ketika di tentunya channel youtube nya bang Afdal Yusman bersama bang Dery ini menyampaikan persahabat ya tentunya menyampaikan menceritakan soal Leslar tentu bang Dery menyampaikan juga setelah acara kemarin resepsi tentunya ada satu acara lagi yakni ngunduh mantu persahabat ya itu pasti akan diadakan dan akan ditayangkan di ANTV, para sahabat ya. luar biasa. Dan yang membuat kita bangga bahwa Lesti dan Bilar itu sangat respect banget sama fans-fansnya, para sahabat, ya. Tentunya keinginan Kakak Bilar ingin mengundang Leszlat Lovers, B. Lovers, dan Lesti Lovers ke acara resepsi pernikahannya, tentu mereka. Angan-angan dulu ingin mengadakan di Stadion GBK persahabat ya dengan keadaan yang tidak memungkinkan Tentu hanya dibatasi persahabat ya dan mudah-mudahan tentunya keinginan kakak Rizky Bilar cepat terwujud Dan tentunya kita selalu support apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita